punikulah oh, terang nongi ini kimbun surat nobah arum gitu terus kalau terang no, kan masalah lisandul arobi riyan gitu lisandul terus nomor kali kalau terangnya no, menyangkut uh, tahmilul lafz di nenggone lafat-lafat maknawi ya gitu, terus ketika para ulama tafsir gitu ketika para, para ulama tafsir niku Taruan pertama Lafat nih gue hakikat, hakikat itu yo ya hakikat, nah, misalnya urep itu yo ya ambekan, <guluh> urep ini yo mati itu, memandangkan pekan ini kita takoy misalnya tarifnya mati gue, ya? orang urep mau ora pekan, buatan jawab aja ora orang tidak tak latih ilmu mantek, sing darani mati ini gue cora ilmu mantek gue ya, buat judul hayat agar gak urep yo ya. mati, terus salah mati mati karena cara medis, itu misalnya nopo jantungnya berhenti, tapi detak jantung, tetapi nopo jantung, tapi nih berhenti. Kemudian agama, nih guru ngobrol tenang Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Jadi misalnya begini, saman saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dijabut kan? Rohnya dijabut, dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa?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 mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut bahaya selalu naka anir roh kolir rohumin amri noh jadi ini penting kalau sebab niku biro nomati mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada ya ndak ada mau petualangan pengalaman cara orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok nganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting penting-penting penting tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita kita penting ternyata tidak penting misalnya begini nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Arum Ar oke kita goblok dulu ya Nggak, mungkin, pokoknya latihan goblok sehingga bar goblok terus pinter kok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sehingga tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya orang benar terus ya tahu benar sama yang tidak yo mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati ndak ndak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahih apalagi para nabi itu mati enggak? enggak sehingga Istilahnya Allah, orang yang mati saya tidak mati, para Nabi ya tidak mati Sebetulnya kita pun yang fasek, itu ya tidak mati Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk Dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara, sehingga tidak bisa berkeliaran Itu nak orang Nabi jalan-jalan Mulanya masyur Kali Nabi menghentikan, ketika beliau mau mau bundet itu, tak mau nangis, jadi Nabi malah dawei ringan nih malah api cuma nak mati kok gitu ya Rasulullah masyur itu hadisnya itu khayati yukhairun lakum wama mati khairul lakum aku mati yukhairun lakum mati yukhairun, lakum. yukhairun lakum. wa wama hayati fali asunna lakum as sunnah aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru, ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam Sunnah di sini artinya bukan sunnah mata pekeh yang wali aneh wajib tadi, nopo perilaku nopo perilaku. Terus, nak kabudet ya Rasulallah, gimana apa ya aku nak kabudet tu jejer pengeran, terus dulu aku wajar, jadi nabi Nak kelakuan nopo ape, aku muji pengeran, nak kelakuan nopo melek, mau ngaku supaya para pengeran tak jaluk nopo. Sepuroh, mana yang dapil keem terus nongai, selain itu bakat ya wana sing jaluk nopo, sepuroh nah prop, saksiannya itu lah yaudah tapi misalnya mati itu lah yaudah tapi kan gak dua hak jalan-jalan berarti dua malaika terus wow panjang malah melane sampai butuh atakoh kubu apa gak cara berikutnya yang dibaca ada kuluh pengakit Nopo, nopo cara berikutnya gak cara berikutnya beda beda gak cara bahasa kitab itu atakoh tapi ini beda beneran lebun rokok atau beneran bus warga eh maksudnya benar-benar rokok tapi benar-benar membunuh suaranku kalau jelas membunuh rokok kok di berarti SPD banget nak membunuh rokok <tuh> saking yakinnya nganti di vidah vidah itu nak kitab-kitab ini itu madhab malik ya jadi sampai di no jodhara ini lebih memang dalam madhab imam malik itu ada atakoh kubur atakoh itu merdeka nao mayit utawi tiang saking rokok Terusho, itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu dua belas ribu keluh, Indonesia malah meningkat jadi seratus ribu weh, itu bagus itu peningkatan doang, saya mau coba nanti beli ngorong dek ke kemi, langsung anaknya jagungnya dihitung si tok, si saya langsung ngelihat kerawuk is, lo belah belah itu udah nggak tau tekong, kalau ngorong kita orang meyakinkan kerawuk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 Ya, or, ya layaknya orang hidup ya ono sentimen berhubung Nabi dan saudara ini ya dua sentimen Nabi Muhammad tu ketemu Nabi Idris ketemu Nabi Adam terus ketemu Nabi Musa Nabi Isa terus macam-macam segera ketemu Nabi Nuh dalam semua mereka cari bedoh madhab dari tadi itu dari ulama itu lucu Nabi Muhammad kenapa ketemu Nabi Nuh cari bedoh madhab dari tadi enggak perlu karena kalau Nabi Nuh itu madhabi yang ada orang Fasek diduga no, mati celokom mencet nah Nabi Muhammad non fasik diduga non disepuh sepuro berhubung fitomat masalah itu orang ketemu jari-jari jari ulama tapi maksudnya nebak-nebak orang kok ikut dawai kanji Nabi nebak yang karuan dawai Nabi itu begini samain tak ceritanya ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa Nabi Ibrahim terus yang Muzammalay ya Musa Ibrahim Idris Isa Adam ini kok ada sentimen masyur itu Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat lima puluh rokaat, Nabi Ibrahim diam. Padahal melewati Ibrahim ini, nung Ibrahim paling tinggi di langit enam, Musa lima. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya rad, ya wa'e bar kok langit ya tenang ya, Nabi Ibrahim. Kandani sonopot wajibnya sholat zakat ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. ya. Kecara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu harus dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen dan itu melecehkan kita, apa sholat seket? umatku yang benar-benar ya, kuat <laughs> seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang cara aku jadi Nabi Muhammad Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalki tapi kan juniornya orang bantah cara aku Nabi ini tak bantah, itu umatku, umatku. <laughs> tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat itu karena punya akhlak ya. cara ya, no. Nabi itu juga ngawur umatku saja padahal Nabi Musa jelas, kan, umatku yang kuat apa Umatem, seakan-akan kan karena umat dia agak kuat, selainnya pasti lebih agak kuat, padahal tidak juga. Mulai -mula keluarkan seneng enggak tuh saya, Italia ini zainal Abidin, sholat setina saya rokaat. Pred Nabi Musa ketok kelirune keliru nih, jadi sopo saya ke neraka atrak kuat? Aku diumat Ali zainal Abidin sedino. saya sewa rokaat. Keluagenate sholat setina tolong atos rokaat, pisan lah tahu paling kan akhirnya Nabi Musa keluane nate M Tapi umat ya tahu tau jo kon terus. Lo itu kiang-kiang kuno, aroma cek kuat lo, ya teraweh kan lo spiro, teluh dikor lo, waras, nasi ngoaras, cek tahajud biro, enggak teluh dikor tahajudnya standar biro to, dua kok dua, amatir dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Terlulas berarti telulik guys kayak rompulah sih rompulah mbak terlulas beres tiga tiga tambah pitulas rokaat pinter maaf seket kan sholat lima waktu kan pitulas rokaat enggak nasiengin surat dok kiai kan kopliah mbak dia asal lo coba diasar loh uh sekalai seket sebrono kan nabi musa ngeklame nawa makanya tapi Nabi Muhammad, Nabi yang baik dia ora orang buatan kok terus gak terima itu namanya sentimen ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh, boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti 5 roka 5 waktu berarti kantun pintun pitulas pitulas roka Nah yang ada sentimen tuh begini lalu Nabi Musa aku nangis, tapi Nabi Muhammad sebetulnya bisa nangis, tapi wajib pengiran mayu giga ya Musa, saya nangis, saya nangis kok woi apa ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya, dia tidak terima kelasnya dilewati, <g Prix> makanya <informações> Nabi, ya karena punya ruh-ruh itu ada sentimen.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 Karena ketika dia ngerutu terus gitu, ngomong sendiri ngerutu, khidda itu ngerutu. Bahasa Arabnya khidda khidda omongan seng tajam, seng ngerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, "Ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika kamu salah men -grutu terus?" Jawabnya Jibril, "Hua ya alamuh Hida, tah pengerahan gue sapal Mbek Kayani, dek nih, Dan itu tidak cerita isra itu cerita cerita yang masih di hadis okay? Ini tidak cerita isra cerita cerita masih di hadis soke. Okay. Makanya grutuiku ya oleh berengkelu ya oleh asal proporsional berengkelu ya oleh asal nopo? proporsional. Jago siji syaratnya ke yakin aku kasih pengiran. Problemnya itu, aku itu terima, kan orang kekasih pengiran. Musa uga terimaan. Contoh paling masuk itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan bani israel dari kaum jabarin kaum kan aniyin yang ikut tiang-tiang budi ulan anrangno ikut rasul yesus pokoknya palestina tapi caranya palestina bukan aniyin ini yang ngil pokoknya kan aniyin itu jauh enggak usah diterjemah sensitif kamu tak kayak taurat barang jari setelah kaum kan aniyin ditaklukkan nabi musa sewan neng turisina turisina aku gunungnya niku Mola izur ngantos kawasan Mesir, wis pol ketini. <hesitation> Singkat cerita, Nabi Musa ngajak waktaro Musa kau mahusap aina rocunal di Mikotina. Tujuh puluh orang pilihan, ya orang kendi santri pilihan, ke pilihan cicak. <hesitation> Singkat cerita, Nabi Musa mo sebab dia umak umbi bias, pokoknya terus gue bau taurat. Umatnya simpi tungkul abang brengkel, lanuk minalaka hatta naro boh, Jaro, kok enak sampean mojok Dewi itu semua ketemu pengiran kita tidak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri gendenan pengiran yang tersinggung orang nabi kok kecangkemban jauh nah. nabi orang levelnya jauh orang pengiran terus akhirnya itu sumber berdek mati bareng mati Nabi Musa malah lucu ya Allah tiang di tempat pulau itu tak jauh jadi seksi enak jenengan mate ini terus seksi nih sinten? Sepudi jenengan itu kuduturin akhirnya bangiran dikurep dong, no. perkarane dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering geremang, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng uang kekasih, bener wae. Mulane uang penting jadi kekasih pangeran sih. Enggak keliru keliru, ku bener wae. Tapi naraka kekasih bener wae ya itu salah soal. Ust Pidato pengajian nak siar Islam. Tapi naraka kasih disalah salah nambah bangiran. wali nak sholat, enggak tahu enggak jero mesjid. Iku wali, podio gue sing sofa val, sing sofa val gak terima sholat teneng jopo kok wali, ya kok dur, ditakoi, kanak nopo jinan kok wali, padahal gak sola gue guri gue jopo, jadi aku iku isin, sowan pangeran gue ngarep, mergoitu aku iku ake, baru kaya sopan rawani iku ngarep, iku ngeroso, jadi sing seneng sofa ya yoong pede-pede <laughs> <laughs> tapi acondo <lagi> tega elmo, acondo, <laughs> ngono ngotos terus mending sofa val gak sunak. Dari Gus Bago oh sesat kayak ngomong ngomong sembrono. Maksudnya kabeh kok na Elmine. Anakku kalau nak sholat gue guring ya na Elmine. Cuma mereka nak ngomong Arab ya Mama direct faktor ya. Gurih. Jadi ya Nawali no mereka sholat gue guring. Ini Astaghfirullahaladzim. Isenbe Pangeran. Na aku sing ataden na subidu nebagi burung bersih kok sholat gue.